Hah? Hey. bangunannya bagus ya. mau lahiran hmm? nah apa aja persiapannya yang kubawa? ini udah aku siapkan dari jauh-jauh hari ya tapi Kita aku mau, ke rumah sakit. Hmm? mau kemana mau ke rumah sakit siapa yang sakit Bawa. iya akan mau ada adik lagi ya iya adiknya cewek atau cowok cewek, cewek bener ada cewek udah ada adik cewek nah kemarin waktu USG adiknya jenis kelamin hmm, nah rahasia nanti guys kalian lihat sendiri ya adiknya laki-laki atau perempuan nah kemarin sudah USG saya udah tahu ya nah ini Rahasia, surprise! Nanti kalau udah lahirannya, ya saya kasih lihat. Nah, ini saya kasih lihat apa aja persiapan buat mau lahiran yang disiapkan, gitu ya. Karena yang sakit, ibunya jadi kita para laki-laki, para suami, tidak tahu nanti yang mana mau disiapkan karena pengalaman aku udah ada dua anak jadi udah ada taulah sedikit yang mana mau disiapkan ya kan nih aku kasih lihat dulu nah ini dia satu tas ini udah aku siapkan dari jauh hari ini ada bedung ya bedung Baby, bedung baby, bedung baby. Nanti pasti perawatnya minta bedung baby, Pak minta bedung baby. Nah kalau kita belum siapkan kan bingung. Nah ini panduan juga nih buat yang anak pertama yang belum tahu persiapannya apa aja. Nah yang kedua e, ini ya apa namanya nih ya? Bedung Nah Bedung Terserah ya Bedung apa aja Mau baru atau bekas Yang penting bedung Nanti perawatnya Bakalan minta ini juga tuh Siapkan agak Berapa biji ya Gitu tuh Kalau kalian tak punya bedung eh, Boleh kain panjang Atau apa gitu kan Dipotong Jadi kecil gitu Nah ini ada beberapa bedung Terus Ini apa ya oh ah ini apanya nih ya lupa juga aku sarung tangan karena nanti itu bayi yang baru lahir biasanya ada yang kukunya panjang gitu masih dalam perut dia kukunya udah panjang guys tuh jadi supaya dia tidak nyakar-nyakar kita udah siapkan sarung baby oke okay. sarungnya Disiapin Satu atau tiga lah gitu ya Nah terus ada topi Itu ya Topinya jangan yang ketat guys Yang agak longgar-longgar Yang penting bisa nutup Kepalanya Tuh ya Biar Tidak terlalu dingin Ini ada topi Ada dua biji topi Terus Ada sarung kaki, guys. Nah, sarung kaki. Ada sarung tangan juga. Karena kita di rumah sakit nanti entah berapa hari kan kita tidak tahu kan. Jelas kita siapin aja dulu. Nah, ini sarung tangan juga. Terus apa lagi ya? Eh, uh, nah, ini kalau bahasa kami namanya barut ya barut jadi barut itu untuk ikat perutnya baby ikat perutnya baby bukan ikat kuat kuat ya ikat pusatnya supaya apa gitu ya nanti gak tahu nih kalau dulu waktu adiknya gak boleh katanya pakai ini tapi gak tahu kita siapin aja ya tergantung bidannya juga sih, Iya Nah ini baru secukupnya. Terus apa lagi ya? Jaket baby mungkin ini nggak dipakai tapi nggak apa-apa bawa aja. Karena masih baby kan, nggak mungkin pakai yang kayak gini kan. Nggak apa-apa dibawa aja nih. Terus apa lagi ya? Ini kayaknya baru ibunya. Untuk ikat perut ibunya nanti habis lahiran, supaya tidak melar. Atau ada yang model pakai Alex lighting, bagus juga. Tergantung nanti bidannya suruh pakai itu atau tidak ya. Nah, ini ini uh, bedungnya juga. Terus jangan lupa kain panjang guys Kalau tak ada kain panjang kain sarung Nanti ini bakalan dibutuhkan Pada saat persalinan Gitu ya Ibunya Persalinan Nah kalau ada satu atau dua gitu ya Ini satu pula nih harus cari satu lagi nih Nanti dia minta pula ya kan Atau kena darah darah nanti kan Ah terus Baju ibunya Nah baju ibunya Bawa dua atau tiga gitu baju ganti. Nanti ini bakalan banyak kena darah, mungkin itu pas persalinan nanti. Terus ada apa lagi nih Oh, ini ini baru juga nih. Ini baru, nah, ah ini dia. Ini baru untuk ibunya, nanti habis lahiran tuh ya pakai yang model gini atau yang model ikat sama aja ya guys biasa kalau ibu-ibu hamil e, pertama mungkin persiapannya belum ada atau tidak tahu itu ya terkadang itu tetangga atau saudara dia pada ngasih kalau dia tahu kita mau mau lahiran ya guys <tuh> nah sepertinya itu aja dulu masih ada yang kurang nanti bakalan disiapin seperti kayak minyak telon terus apalagi ya sabun baby nanti kan habis lahiran kan babynya mau dimandiin dulu gitu terus apa lagi ya hmm, kayaknya untuk sekarang itu aja dulu karena si ibunya masih sakit tapi sakitnya tidak terlalu kuat mari kita integrasi dulu ibu gimana masih sakit ya udah tak bisa bicara guys tanda-tandanya sudah ada tapi kayak katanya belum belum terlalu apa belum terlalu kuat karena mau ke rumah sakit pun sekarang hujan di luar. Nah, hujannya lumayan deras, guys. Hujan di sini ya. Biasanya aku kalau sudah sudah dia udah sakitnya kuat juga sering-sering sakit aku langsung bawa ini kena sakitnya katanya sebentar datang sebentar tidak nah, berarti mungkin waktunya masih lama kalau kita terlalu lama di rumah sakit nanti ada tindakan tindakan untuk mempercepat gitu kan karena itu sakit sekali guys jadi kita mumpung hujan kita di rumah dulu nanti kalau tidak tahan lagi paksalah hujan-hujan kita bawa ya kan oke hey. kau tinggal rumah wak aja ya adek tinggal rumah al aja ya ya bapak keluarkan adek dulu dari turut mama ya oke okay. makan apa dek makan mie adek suka mie ya iya Turunape satu seorang, tengok mau makan untuk nape? Eh, hey, tengok rambut barumu, rambut Mael. Eh, hey. dia baru gunting rambut guys. Tengok rambutnya, tengok dulu. Nah, aku masih panjang. Iya, mau gunting, gunting pendek kan aja. tapi dia tidak mengeras lagi ya? Hah? Mengeras lagi. Tadi perutnya bulat menonjol ke depan, dipegang pun keras. Ini ini tidak terlalu keras, guys. Ya, si Dek ini belum mau keluar dia. Jangan tengah malam, Dek. siwanya Dek. mengakar tidur hmm, itu gua mengakar tidur cari mama pula nah. kau pasti bisa kau udah lahiran anak ketiga ya jangan takut tuh kasih semangat buat ibu-ibu yang belum pernah lahiran Ya, jangan kopi teh macam-macam. Jangan bikin mikirin duit duit itu ada aja, datang dari mana ya? Fokus aja kedua hai, Keluar Oke okay lah guys Kayaknya segitu dulu Video vlognya Uh, nantikan video vlog berikutnya ya guys ya uh, Aku diantara takut dan deg-degan juga Dia mau lahiran aku yang stres Nah begitulah guys uh. Doakan ya guys ya Selamat Sehat Nah, Nanti kan video berikutnya ya, guys, ya di rumah sakit. Oke, okay. salam akan Anda 25.